Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys. Cak Mujib gimana kabar teman-teman semua? Sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke okay guys, di sini ada sebuah video yaitu penyelamatan bus prosok penumpang selamatkan diri truk CPU 29 ton rem blong di Sitinjau Lawik. Oke, okay, di sini daripada channel Siting Jauh Lawik Truck Video dan ini video baru dan so kita tengok guys bagaimana keseruan bukan keseruan sih mengerikan sebenarnya ini karena memang tikungannya itu tajam banget guys. Ini namanya tikungan maut gitu. Jadi langsung saja kita play videonya. Let's go. Oke, okay, si Jauh Lawik Lawik Ya Allah assalamualaikum bosku sentiasa oleh di akhir tahun mengganas lagi Oke okay. banyak kejadian tak terduga mulai dari tumpahan minyak sampai truk remblong Ya Allah berhati-hati guys kalau ya ketemu kayak gini belokan ya Allah memang oh, harus pelan-pelan kalau di sini guys kalau nggak pelan-pelan nih kayak gitu mengerikan sekali bung Alangir. ini kalau langsung belok gitu dia langsung ini guys Alangir. jadi mah harus ke pinggir kayaknya aku nggak enggak ngerti juga ini kayak ini. tumpahan minyak bensin di tengah jalan waduh dicindong aw oh, ini ngeri-ngeri sedap ini guys oke okay, itu udah jago itu oke okay, ini kalau yang biasanya solar itu yang jatuh itu ya Allah tu licin banget kalau bensin mungkin nggak begitu ya oke okay, sudah normal ini oke okay, pick up mulai aha Oh ini mau motor balik atau gimana, enggak ya? Oh mau nanjak ini guys. Oke, okay. oh tidak melewati bensinnya itu. Oi oi, ah, waduh, tipis banget. Wah, kalau saya terus itu kayaknya takut banget deh kalau tanpa muatan normal-normal saja kalau pakai muatan itu loh, guys Oh oke okay. Ya Allah Ya Allah hati-hati Pak hati-hati Pak motor sampai terpeleset betul berarti ini agak licin guys kalau ada bensinnya ini Oke video selanjutnya kita lihat penyelamat bus yang terperosok ya Allah Kok bisa gitu ya Oke mundur mundur mundur mundur Bus terperosok karena terlalu ambil Oh terlalu ambil sisi pinggir Naruto lagi Kan <tuh> rushing gun <tuh> Haruto sih, eh Naruto ya, bener Naruto sih. <laughs> Oke ya Allah, kasihan banget. Eh, truk gini nih, susah sih. Oke. Di ya, akhir tahun ini banyak sekali pemudik-pemudik guys, ya kan? Banyak kan? Kalian mudik gak? Saya nggak mudik ini. Rencana sih pengen gitu. Oke. Okay. Oh iya dia terlalu kiri ngambilnya. kasihan sih. Nah itu kena hati-hati guys, makanya ada makanya ada marka jalan itu untuk kita berhati-hati di situ. Takutnya terlalu pinggir malah terperosok kayak gini guys. Oke. Okay. Alright. Terus, terus, terus untuk penumpangnya nggak banyak ya sedikit cuman itu aja tuh mbak-mbak tuh sama anak-anak tadi terus-terus-terus Allah lumayan lama sih ayo mundur lagi nanti agak nah oke okay. Aman, aman, aman. Alhamdulillah, untung enggak, enggak oleng gini ya, guys. Bisa wah ngeri juga sih, ini mbaknya kayak aduh kasihan banget. Mana gitu. di, Pak. Dia, iu, oh, itu juga iu. penumpangnya. Wah, jangan-jangan trauma nanti. Penumpang, penumpang. Naik, naik, naik. <laughs> eh, penumpang ditinggal dong, oh, enggak. Itu. Oh ya, saya kira ditinggal oh. tadi. Oke okay, ibunya sampai enggak enggak pakai sendal guys gara-gara panik ini, mustilah lah panik panik nggak panik? Ya, ya, ya. ya Tidak. Tidak. Okay. Alright. Waduh. Innalillah video penutup kembali terjadi kecelakaan tunggal rem blong. Ya Allah kejadian Senin dokter ya. truk tangki CPO dulu nonton mengalami rem blong kok bisa ya? Apa mungkin uh, keberatan muatan gitu ya guys? Sampai-sampai remnya itu bisa blong mungkin? Eh nggak nggak ngerti juga si rem blong ini. Oke. Okay. Oh, minyak CPU bosku. Oke. lokasinya sebelah hmm. sering jadi Ya Allah. Tapi entahnya nggak apa-apa supirnya ya. ya. berapa kejadiannya, Bang? Kejadiannya jam setengah satu, bang. tengah satu lah. satu apa yang ya, bawa. Kenapa, Bang? Apa kendalanya, Bang? Remnya blong. Remnya blong. blong. Okay. Ada muatannya, Bang? Muatan ya. Muatan. Ya Allah, itulah perjuangan sopir, Guys. Perjuangan driver lah. Daripada truk-truk itu. Kadang kita tuh mikir Ya Allah, mereka tuh hidup di jalan, berjuang, mencari nafkah untuk keluarga seperti itu. Dan paling nggak nggak etis ketika balik ke rumah dimarah-marahin sama istrinya. Aduh, kerja demi kalian. Oke. Sembilan satu sembilan sembilan. Eh sembilan satu lima sembilan. Okay. Ini kabarnya sebentar lagi mau dievakuasi bosku dengan cara ditarik. Ya dengan cara Tapi ditarik. Sepertinya ya. bakalan susah bosku. Mm -mm, karena ini udah ada muatannya okay, juga soalnya. Dan satu dan ya terpuruk bosku. Oke. Okay. Ya semoga cepat terevakuasi lah. Oh iya masuk guys masuk tanah ini. Jadinya jam satu ya bosku. Eh. Ya Allah, untungnya enggak nah, ada korban ya. Di akhir tahun ini banyak sekali musibah-musibah, bencana juga. Jadi kalau FL ini gardan satu ya bosku roda ada ada 10 sepi gerdanya cuma satu oke kalau FM gerdanya dua jadi yang di belakangnya mutan busku gantan-gantan gantan roda nya mutan penggunaan jalan yang lewat di sini dulu ini dihimbau selalu waspada dan hati-hati betul Oke, okay, ini ada truk guys, kayak muatannya berat banget ya. Oke, okay, Pertamina. Eh, hey, ini belum ada uh, evakuasinya ya untuk bis, untuk truknya ini. Oke. Okay. video selanjutnya hanya di YouTube, si tinjau likrut video. Oke okay guys, sudah selesai videonya so itulah tadi penyelamatan booster perosok penumpang selamatkan diri dan juga truk CPO 29 ton yang remnya blong ya Allah Semoga kita terhindar daripada musibah-musibah seperti ini dan tetap hati-hati waspada guys, jangan ya ceroboh dalam berkendara karena kecerobohan itu mengakibatkan kecelakaan mengakibatkan kejadian-kejadian yang tak diinginkan seperti itu. So terima kasih sudah tengok video ini, jangan lupa untuk like, share, comment dan subscribe channel ini dan saya pamit diri Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.